Baiklah para sahabat di dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini kami akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan kita. Kabar pertama para sahabat kita awali dengan kabar spesial info dari Angel Kevin Persahabat Ya karena sore hari ini kembali hadir acara poles kebon lesti eksklusif di aplikasi video.com. Jangan sampai lupa tayang sore hari ini, tepatnya kan hari ini hari Senin. Karena Poles yang setiap hari Senin dan hari Kamis jam 5 sore Pemimpin akan mengingatkan nih, untuk kalian semua, khususnya warga Konoha harus mendukung Apapun acara-acara Idola saingan kita, ya ini acara Poles juga bersabati kita wajib untuk support yang terbaik buat Bunda Lesti kejora. Jangan sampai lupa jam 5 sore untuk selalu menyaksikan tayangan acara Poles Kepo in Lesti Berikutnya persahabat, kita juga tentunya disuguhkan kabar bahagia nih untuk kita semua info penting juga dari salah satu akun fanbase yakni sahabat.tingan skon Leslar menginfokan persahabatnya bahwa tentunya kita wajib untuk selalu mendukung juga karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment ada sebuah kalimat caption sebelumnya yang dituliskan di postingan ini gue minta banyak kok segitu dulu aja semoga bisa kompak ya bismillah semangat untuk streaming Tuh, ya untuk vlog yang pertama nih kolaborasi bersama Juragan 99 diminta untuk tembus di angka 400.000. Dan kita lihat juga persahabat ke vlog di channel YouTube ke Bilar ini diminta untuk tembus di angka 200000 ribuan bersahabat ya dan di channel YouTube Lasar Entertainment juga kolaborasi bersama Mama Gigi dan yang sungkar ini diminta untuk tembus 350 ribu saja sahabat ya Dan untuk vlog terbaru nih Bunda Lese Kejoro dan Papa Bilar ngajak BBL ke mall Ini diwajibkan untuk tembus di angka 600 kak persahabat ya Yuk pasti kita bisa semangat terus lalu streaming Mudah-mudahan kekompakan kita semakin terjalin dengan baik Dan mudah-mudahan semakin solid Selalu mendukung karya-karya Dari idola kesayangan kita Di postingan ini juga Tentunya banyak sekali tanggapan komentar Yang sangat positif Yang ini dari akun Faulina Aster Mengatakan di kolom komentar Siap cocok kesayangan minta banyak Juga boleh kok apa sih ya, enggak buat Les Lars Lebewo efek liar kerja hari Senin Katanya persahabat ya Wow makin semangat aja nih Ada penyemangat persahabat Dari salah satu, satu fans mudah-mudahan Kegampakan kita semakin solid untuk mendukung karya-karya idola kita. Ke kabar berikutnya juga ada info penting dari ANTV. Bersahabat ya, serial Jodoh Wasiat Bapak Bapak Kedua ini bakal hadir kembali setiap hari jam 9 malam di ANTV. Karena untuk kali ini ada episode terbaru. Bersahabat ya, simak di kalimat info lewat kalimat ketsen yang dituliskan oleh ANTV. Hai Antvello Force, mimin ada kabar bahagia nih. Serial kesayangan kamu, Jodoh Wasiat Bapak babak kedua akan tayang kembali dengan episode baru mulai Senin 24 Januari 2022 di jam 21.00 waktu Indonesia Barat loh. Jangan sampai ketinggalan, hanya di Antv. Yuk, ya Mudah-mudahan tentunya kesayangan kita Bapak Bilar. Ini kembali syuting JWB dan tentunya dukungan semakin banyak dari fans untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga kita mampir ke fashionnya Papa Bilar dulu di Marsabet ya Simak dan perhatikan jaket atau sweater yang dipakai oleh Papa Bilar ketika menghadiri acara meet and greet Raja Cidi Ini tentunya luar biasa banget ya Disimak dan tentunya diperhatikan Dibanderol seharga 2.500 US Dollar atau setara dengan 35.824.375 rupiah. Wow, 35 jutaan hampir saja menegati 36 juta, para sahabat ya harga jaket Papa Bilar. Ini sih tentunya bukan kaleng-kaleng. This -kaleng. Sultan, mudah-mudahan tentunya untuk Papa Bilar rezekinya semakin lancar. Berkah barokah selalu Amin Ya Rabbal Alamin Ke kabar berikutnya juga ada kabar terbaru nih Ini spesial bahagia juga di siang hari ini Dari Kak Novi Langsung Persahabat ya Kak Novi Taren Ini baru saja mengunggah sebuah postingan foto Abang El Memakai kacamata hitam Aduh gemes banget ya Ini sih gantengnya minta ampion pingin gigit pipinya yang tentunya embol itu persahabatnya Masya Allah, mudah-mudahan selalu sehat nih Abang El, mudah-mudahan selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, amin kita lihat juga nih ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Teh Novi Abang katanya itu Masya Allah ya Abang El, selalu saja membuat warga Konoha ingin sekali menyubit persahabatnya cium pipinya pastinya, aduh apalagi Mama Lea Selara, aduh hari pastinya pasti persahabatnya. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan yakni dari akun Instagram Lesti Bilarti uh, Masya Allah akhirnya ada yang ada foto ini cute banget katanya tuh Masya Allah banget ya tentunya abang L penyemangat buat warga Konoha mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada kita semua amin ya robbal alamin dan kita masih menunggu kabar dan kejutan bahagia selanjutnya jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat selanjutnya. Di dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.